Aleh, nah, kali tolong, mau seneng mau, nanti. Yo istolong jangan carat, mau ta? Yo wes, so. we. sore sore. Ayan. ngar itu Lamu Lamu eh Oh ya, ketas rokok Oh ya, rokokan 喂！喂！你好，你好，你好。Hey! Hey! Yeah, yeah. yeah. auhie, nih? jalan-jalan? bu teradu oh no, Yo, enak ya bah enak gini ini eh aku malah pak seneng ini gincang nih Nandari gua ya. Ayo. Mana entar? om sini. sini Ya Allah, Enak lagi teni. Ayo ya. Iya, lanjut Luhur lagi. siapa apa enak. Ngeri. Mana? Kami, dang, dang, Ini. mana? Apa bu? Kok turut turuan ini? Eh, kita dapat turut turunan ni. Ayuh tangi, tangi, tangi, tangi, tangi, eh. Hehehe. Di kima lat, merokokan, eh. Eh, tangi, tangi, tangi, tangi, Eh, ada. Siapa ni? kun teng kabe boleh Anda gimana botek? Ini botek. Enggak ada Wah. Ini duduk bany putih iki. Hak <laughs> wis kok ta werah ku iki? Putih, Pak Le. Tapi lali aku. Hak iki duduk bany putih iki jangan tinggal nak campuran di sini bagus buat juga kaya mabuk ya ini kilo ono arek, arek. kenal so, so, akrab oh, ini oh, ini dari generasi bangsa ya opo ingin Indonesia maju ini mulai ini ini ini Wah, itu juga cara-cara ini tidak kena. Kan, ini pokoknya bisa stress, stress, stress, stress, stress, stress, stress, stress, stress, stress, stress, stress, oh, kau ini tuh lagi ngeterus ora like and comment alah leleh loh kurang minum air nah, Gilo, cene, nah. ike, ike, ike ane, ki. biasa kilo ngomong guys guys guys kok ben usaha ben Oh,